Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Sat sekerak dulu nak no, ya weh Kalau nak kele, animasi kita hot serunya Hei, ada kuda ni bebe Sekarang canggis Canggis tuan nak ni Comel lah Apa padanya? Eh. saya rasa dia lah boleh kele, bukit buka nak ya weh mak Mana sama tak cek cek ni? Ya eh? Tidak ya, ada benda dia makan mana dulu, eh? Hmm, benda sama. Tumpah mulut semua. Ya, goyak, eh? Misalnya kalau ada benda dia makan mana dulu kita tengok ni. Kalau mulah mulah mulut-mulut tu tiga mau ni goyak. Kalau seperti kita katakan, hariman gajahkan dia makan belakang dulu. Ah, tukar, eh? Tukar, eh? Lalu -lalu -lalu.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 Kau mah raja sekamu dengan pengasuh Orang saya yang sama Duduklah juga masa-masa dari atas kuda putih Belum Ijah Tunggu kelih dengan Yop Dome Dengan cara ulama Di mana tempatlah juga Perlanduk putih putih sulur Kesohkan dari situ timu lagi akan akhirnya Satu buah negeri Saorai raja di dalam negeri Ratu Puyo Perangi Ratu Puyo Perangi ini adalah juga Anak perempuan yang sore Tubuh bernama Tuan Petri Mayu mahora, tuan terima mayu mahora. Sia menjadi kiamala, malah menjadi kepada kediri sier. Pucat dengan tubuh layu dengan badan tak ada kulit bicekalah juga akat dule. Sekitih sikit bijir ngoh suara yarim menjadi keparah. Duduk gila lah juga kepada ke makajus kamu. Gajoh kerjaan di dalam nagar Kuala Dua. Maka tuan terima mayu mahora. Hari baik buat yang Sapa keluar tubi lah juga. Ngada kepada Indo ratupyo perangi. Dengar telari-lari sore diri pulaknya. Iyo yo mek tuan puteri maya mahorag gua no lagi mek mari tepat kepala kerigi air nda no. mek pucat dengan tubuh layu dengan badan tak ada kulit bercerahlah juga akan telan seketika sehingga -seketik, sepenjenggo suara yari mek menjadi parah cita banget lah juga pada kerigi air nda no, anak petinaku ayo ratu puyoprangi ayo Bliar! Mego lah juga satu benar. Aduh, anak betina ku. Me ngoayap kau dia. Me takutlah juga ayuh mugi. Me takutlah juga ayuh marah Aduh, anak betina sore soge. Coba ngoayap banget me. Tole juga ayuh mugi, tole lagu juga ayuh marah Buruk, baik cemerlang. Betina soge nihya tado lolo anak ayoh. Me ngoayap kau dia me. Ayo nora tu peranggi eh ayo Benar Me nak buat ibarat lah juga pada dia Ayo nunggi ayo pehe ayo head walk eh? Ibarat gapodio me, Mek buat ibarat Ayo hadung lah juga satu kebu getos 10 heka Patut dah getos tu cari koli potul Bilo Ayuh nak cari kali nak foto ketang ayah tu. Aduh bodoh ni. Kita mai di mana? Ayah tetap nak kita. Kita mai di mana geyang ame? Modo sungguh nadatu ni. Ke ado ke getoh ayah tanang bondo tu boleh ah, sekeping tu. Aduh bodoh ni. Bagu ke layu bae. Tapi minum no, para ke siapa dia? Me kita bangak para ke hilo.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 Nak sayeguana, anjur nasabu, nak sayeguana Ayo sayalah juga, Mek ni Wih jadi bunga tujuh kelopok Apabila Mek jadi bunga tujuh kelopok Ayuhlah, suguh Satu kebarakan Polimo Pergi tau di dalam kolan-kolik pulang arah oh, Tau Mek jadi bunga dalam koleng? Di dalam koleng? Lepas tu Kalau, oge amik waktu tu jadi bunga Tak kira lah juga oge taki juga jukokela wa ogetela jukok menjadi ke suami mi la mogela ambe ai tak ketahu murak raya tak agak ore lo ni ogel lo ni tengok pakaian tengok beragak belakon tapi susah ayo muntah segusian aku Saya buat satu perakan ilmu saya ayo stomach jadi ke bunga cobo la jukok ayo hari Mexico ikut kalau kalanya ayo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 kamu ambil anak aku ni menjadikan bunga tujuh kelopo Kamu beritahu di tempat kolang kolam pulau nara Kalau aku ambil bunga ni Tak kira lah juga orang uduh, tak kira lah juga orang lawa Kalau anak aku menjadi kemanusia Orang itu juga menjadi kemanusia Aku menjadi lah juga suami anakku Tidak tahu di dunia